Halo, apa kabar guys? Balik lagi di channel YouTube gue Kata Kata bersama dengan gue Aska. Kali ini gue akan membahas lanjutan sebenarnya dari video gue sebelumnya mengenai limbah sampah plastik, jenis-jenis plastik dengan kode daur ulangnya, guys. Ya, yang banyak dipakai sebagai bungkus makanan, minuman, dan produk lainnya. Langsung aja kita putar intronya ya, jangan kemana-mana. Plastik adalah bahan dasar yang digunakan untuk banyak keperluan, guys. Mulai dari pembungkus makanan, minuman, produk kesehatan, otomotif, alat rumah tangga, mainan anak, dan lain-lain. Plastik juga menjadi suatu bahan yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, guys. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua plastik itu sama; ada jenis plastik yang dapat digunakan sebagai kemasan minuman atau makanan. Tetapi, ada juga plastik yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahan pembuat plastik dari minyak dan gas sebagai sumber alami. Namun, dewasa ini sudah banyak digantikan oleh bahan-bahan sejenis atau digantikan oleh bahan-bahan sintetis sehingga dapat diperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan. Itu sebabnya ada berbagai macam jenis plastik yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. guys. Nah, berikut adalah jenis-jenis plastik dengan kode daur ulangnya ya guys. Yang pertama adalah PETE -E dengan kepanjangan polyethylene terephthalate. Aduh susah banget. Ya. Pokoknya bisa dibaca di sini ya guys. Dengan kode nomor 1. PETE -E merupakan jenis salah satu plastik yang sering digunakan sebagai wadah makanan. Jenis plastik Pete ini dapat ditemukan pada hampir semua botol air mineral dan beberapa jenis pembungkus makanan lainnya. Plastik ini dirancang untuk satu kali penggunaan saja, guys. Jadi, jika digunakan berulang, itu dapat meningkatkan risiko pada uh, si pengkonsumsinya, guys. Plastik Pete ini dapat bersifat racun. Jenis plastik ini sebaiknya didaur ulang atau tidak digunakan kembali nomor dua ada HDPE dengan kepanjangan High Density Polyethylene. dengan kode nomor dua berikut adalah gambarnya guys jenis, jenis plastik HDPE ini merupakan jenis plastik yang biasanya digunakan untuk membuat botol susu, botol deterjen, botol sampo botol pelembab, botol minyak, mainan anak, dan beberapa tas plastik HDPE ini merupakan jenis plastik yang paling umum di daur ulang guys dan dianggap sebagai plastik yang paling aman Ya ada berarti plastik HDPE ini dengan kode nomor 2 adalah jenis plastik yang paling aman di antara jenis plastik lainnya nah proses daur ulang jenis plastik ini cukup sederhana guys dan tidak membutuhkan banyak biaya jenis plastik HDPE ini sangat keras dan tidak mudah rusak karena pengaruh sinar matahari tadi jenis plastik HDPE ini sangat keras dan tidak mudah rusak karena sinar matahari ataupun panas yang tinggi karena itu, HDPE ini digunakan untuk membuat meja piknik, tempat sampah, dan produk lainnya yang membutuhkan ketahanan terhadap cuaca. Nomor 3 adalah PVC atau Polyvinyl Chloride. Sedangkan kode nomor 3 bisa dilihat di sini ya guys. Jenis plastik PVC ini bersifat lembut dan fleksibel. Jenis plastik ini biasanya digunakan membuat pipa plastik atau peralon yang biasa kita temui di perkakas atau perlengkapan bangunan ya guys, di material dan lain-lain. Beberapa digunakan untuk komponen kabel juga guys. PVC ini dianggap sebagai plastik beracun karena mengandung berbagai racun yang dapat mencemari makanan. Plastik ini juga sukar didaur ulang, susah untuk didaur ulang produk PVC ini sebaiknya tidak digunakan kembali sebagai pembungkus makanan sangat tidak dianjurkan atau dilarang keras menggunakan jenis plastik dengan kode nomor 3 ini guys yaitu PVC untuk kebutuhan pembungkus makanan ya tentunya yang yang biasa kita konsumsi dan nomor 4 adalah LDPE dengan kepanjangan Low Density Polyethylene dengan kode nomor 4 guys Jenis plastik LDPE ini biasa ditemukan pada pembungkus baju, kantung pada layanan cuci kering, pembungkus buah-buahan agar tetap segar, dan pada botol pelumas. LDPE ini dianggap sebagai uh, jenis jenis plastik yang memiliki tingkat racun yang rendah dibandingkan dengan jenis plastik yang lain. LDPE tidak umum untuk didaur ulang. Jika didaur ulang plastik LDPE, biasanya digunakan sebagai bahan pembuat ubin nomor lima ada PP atau polipropilen dengan kode nomor lima guys nah jenis plastik PP ini bersifat kuat ringan dan taham terhadap panas jenis plastik PP mampu menjaga bahan yang ada di dalamnya dari kelembapan minyak dan senyawa kimia lainnya jadi dapat uh, menjaga uh, bahan yang ada di dalam atau yang dibungkus oleh jenis plastik PP ini tahan terhadap kelembapan dan minyak dan senyawa kimia lainnya. Nah, PP biasanya digunakan sebagai pembungkus pada produk sereal, sehingga tetap kering dan segar. PP juga digunakan sebagai ember, kotak margarin, yogurt, stotan, tali isolasi, dan kaleng plastik cat. Plastik dari PP dianggap aman untuk digunakan kembali dan dapat didaur ulang, guys nomor enam adalah PS atau polystyren dengan kode nomor 6 atau yang biasa kita kenal dengan styrofoam guys jenis plastik yang murah ringan dan mudah dibentuk jenis plastik ini banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan biasanya plastik PS digunakan sebagai botol minuman ringan karton telur kotak makanan dan pembukus bahan yang dikirim jauh plastik PS ini mudah rusak dan rapuh sehingga mudah terpotong-potong menjadi kecil dan mudah mencemari lingkungan guys Dan yang terakhir Nomor 7 Bahan plastik lain seperti BPA, Polikarbonat, dan Lexan Dengan kode nomor 7 guys Ini plastik dengan nomor 7 ini digunakan sebagai kode plastik dengan bahan selain bahan yang telah dipaparkan sebelumnya penggunaan plastik ini sebagai botol minuman dan pembungkus makanan sangat tidak dianjurkan mungkin itu eh, sedikit sharing gua pada video kali ini mengenai kode-kode jenis plastik dengan kode daur ulangnya mana yang boleh digunakan kembali mana yang berbahaya mana yang bisa dipakai buat makanan mana yang tidak semoga eh, video kali ini dapat menambah wawasan kita semua eh, sehingga kita dapat eh, membedakan ya, penggunaan plastik dengan dengan cara melihat uh, setiap kali kita pergi membeli sesuatu atau membeli makanan kita lihat dulu kode-kode pembungkusnya itu dengan kode yang sudah saya sebutkan tadi kalau memang aman untuk digunakan sebagai makanan barulah kalian untuk uh, membeli produk tersebut dan jika tidak kalian harus berhati-hati tentunya untuk mengkonsumsi makanan yang ada di dalam uh, bungkus tersebut oke okay guys uh, sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya kalau memang kalian suka dengan video ini bisa di like, jika tidak bisa di dislike, tidak apa-apa. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa komen di bawah. Uh, terima kasih sudah menyaksikan hingga habis. Uh, gua Aska, gua pamit. Ciao.